Allah Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kita sementara di perjalanan dan ternyata rekan-rekan ada kasihan mobil terbalik membawa bibit yang namun jahan. Orangnya enggak apa-apa dan kita terhambat sebentar di perjalanannya ini karena acara Bagaimana orangnya kasihan? Bagaimana orangnya, Pak? Ang. Ah. Sampanahan, ya Allah. Wah, pekan. Ketem begini. Iya. Ya Allah. Yang, yang pit Pak. Di wit sawit, guys. Terima kasih telah Ini posisi di daerah Magala. Jadi akan. akan kawannya orang Iya Iya, mumpung banyak orang Kota bisa, bisa Iya Iya Inilah rasa kebersamaannya para sopir pokoknya, kalau ada yang kena musibah berhubungan semua saya, bisa lewat. iya, oh. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Alhamdulillah udah agar yang tinggal anunya itu iya, Kalau dia mau kasi -kasi kembali. Ayo, Pak. Apa sopirnya Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Nah, Tunggal. Tunggal. Tunggal. Ya. Tidak ada, ada ah, orangnya ah. sendiri. Kita berdiri, kita tembusan. Tembusan. Tidak, Tapi, namanya kita lihat mobil itu, kaya. orang berpuluh-puluh, <laughs> di nah, langsung dibangunkan oh, iya. <tuk>. ya, kan? Iya. Ya kalau nggak kan nggak bisa lewat,